Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, alhamdulillah Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar di rumah Masih bersama Ustazah Leli. Kali ini Ustazah akan jelaskan tentang kata kunci 4 Untuk kalian latihan belajar di rumah Untuk membunyikan kata kunci Yang pertama, kalian bunyikan judul yang paling atas Bunyikan berkali-kali Kemudian baris yang nomor satu kalian bunyikan tiga-tiga. Baris yang nomor 2, kalian bunyikan dua-dua. Baris yang ketiga, kalian bunyikan satu-bersatu. Baris nomor 4, kalian bunyikan lagi bersama-sama. Untuk lebih jelasnya, kita lihat yang ini. Jangan lupa tepukannya ya. Nah anak-anakku, kalau kemarin Ustazah sudah mencontohkan bagaimana cara membunyikan kata kunci satu, kata kunci 2, dan kata kunci 3. Kali ini di kata kunci 4, kalian yang membunyikan sendiri, Ustazah akan bantu dengan panah dan juga coretan. Yuk bunyikan sambil melihat peraga berikut ini. Sekarang kalian perhatikan yang paling atas. Kalian bunyikan pakai tepuk ya. Satu, dua, bunyi. Ulangi lagi. Sekarang baris nomor satu. Bunyikan tiga, tiga. Satu, dua, bunyi. Sampingnya. Sampingnya. Sampingnya. Sampingnya. Oke. Oke. Sekarang baris nomor 2. Dua, bunyikan dua-dua. Sampingnya. Sampingnya. Sampingnya. Oke, kalian hebat. Baris nomor 3. Bunyikan sesuai petunjuk. Satu-dua bunyi. Ulangi lagi. Untuk baris nomor empat, kalian bunyikan bersama-sama. Satu, dua bunyi. Nah, anak-anakku, bagaimana? Mudah bukan? Oke, selalu semangat baca Al-Quran di rumah ya. Dan sebesar-besar selalu ingatkan, don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study at home and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi.